Oke selamat sore Salam otomotif Salam satu hobi uh, Bagi teman teman yang berada di luar sana Terima kasih atas dukungannya dan support channel ini Semoga dapat tumbuh dan berkembang Sesuai yang kita inginkan Kali ini kita ready untuk pengecekan unit ya Mobil Kanter Untuk melakukan pengecekan unit Nasabah kita Begitu teman-teman yang berminat, so silakan saja untuk dikontak person ke nomor 081374656554. Kali ini kita review beberapa unit counter super HD. begitu teman-teman untuk mengecek unit So ada nomor Yang tertera di link deskripsi ya. Kita ada unit unit Ada pada fg ti ti Bagi teman-teman untuk cek unit silahkan saja untuk dikontak persen ke nomor 08374 65654 65 atau langsung uh, sama ownernya Bang Dayat. Untuk permasalahan unit atau hal yang lainnya ada di nomor link deskripsi. itu cold diesel HD 125 PS teman-teman kita ready stok melakukan pengecekan unit untuk teman-teman mencari unit mobil impiannya silahkan saja untuk dikontak person ke nomor 08374 mobil unit bagian sasis masih bersih dan ban aman baru. <Susuk> Terima kasih, see you next time dan jangan lupa di subscribe channel ini karena kita mau akan pengecekan ini Terima kasih dan see you next time Terima kasih dan see you next time.